Halo sahabat minstan, jumpa lagi hari ini adalah hari ke-13 perjumpaan kita sahabat minstan. Hari ini kita makan indomie mie goreng rasa rendang sahabat minstan. Hari ini ke Sumatera Barat mie nya sudah kita bikin tadi sahabat minstan. Saatnya kita cobain. Hmm, benar-benar terasa, sahabat instan rendangnya. Bagi kalian yang suka sama rendang, pas untuk kalian ini, sahabat instan. Minya enak, sahabat Minstan. Hmm. Kenyal-kenyal dan rasa daging-dagingnya, sahabat Minstan. Oke, sahabat Minstan, segitu dulu ya perjumpaan kita hari ini, hari ke-13 perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe ya, sahabat Minstan, biar kita bisa ketemu lagi besok. Dadah, kita lanjut lagi makan, sahabat Minstan.